Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada DivaTV kembali hadir untuk mengabarkan Kabar terbaru seputar lesti kejora dan Rizki Bila Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukung dengan cara Klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Bersama tujuannya Agar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru update dan terhangat sekitar tentunya menemani santai malam kalian saat ini persahabat Bang akan memberikan informasi menarik yang terbaru seperti dari dolar kita keunggian pertama persahabat ya kita lihat aja ada momen special cute persahabat ya tentunya saat Les tidak di ini sampai di lokasi of yang ada Lesti, wow, langsung diserbu dan disambut oleh penggemar nih, masya Allah. Luar biasa, mudah-mudahan selalu banyak orang yang mencintai, mensupport, mendukung, hingga mendoakan yang terbaik untuk pasangan sang fenomenal ini. Dan kunggang berikutnya kita lihat juga persahabat ya Masya Allah kebersamaan Leslie Bilar bersama Leslar atau Leslie Lovers pecinta Dede dan kakak Bilar Masya Allah emak, emak selalu kompak dan selalu solid mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita Momen ini diunggah kembali persahabat oleh akun Instagram Leslar Gendari 01 Ada kalimat caption yang dituliskan Bismillah, sehat-sehat bumil, baby L, Papa Bilar Semoga lelah kalian menjadi lillah amin Hashtag Leslar, wow, masya Allah yang yang Mudah-mudahan lelah mereka menjadi lillah amin Ya Rabbal Alamin Bahagia, senang tentunya yang melihat kekompakan dari para fans sejati Yang selalu kompak solid mendukung idola gang sayangan kita Keunggahan berikutnya di sini ada sebuah unggahan persahabat ya Sampai MUI pun angkat bicara soal pernikahan Leslie dan Bilar Masya Allah bangga persahabat ya Tentunya sampai ketua MUI pun harus diwawancarai mengenai soal pernikahan Siri dan Lesi dan Rizki Bilar Dengan jawaban yang sama dengan ustadz-ustadz sebelumnya persahabat ya Tentunya pernikahan Siri Leslie dan Rizki Bilar itu halal dan tentunya tidak melanggar hukum dan melanggar norma agama ya. Dan untuk pernikahan akad yang kedua pun tidak membatalkan Ini yang diungkap yang disampaikan oleh MUI persahabat ya makin bangga Mudah-mudahan saja tentunya didalasi harus Skibir Selalu diberikan kekuatan kesabaran untuk menghadapi segala rintangan Segala cobaan fitnah dari orang-orang yang tidak menyukainya Momen ini diunggah kembali oleh akun malaikat pencatat Leslar. Ada kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut. Masya Allah, MUI sampai turun tangan loh. Melani nih, dengerin ya. Apa kata Bapak MUI? KPI Jatim harus lihat ini. Harus wajib persahabat ya. Simak baik-baik, pahami. Tentunya biar paham apa tentunya pernyataan yang disampaikan oleh MUI langsung, persahabat ya. Dan kita lihat juga komentar di postingan ini banyak sekali yang diberikan dari para fans yakni dari akun Instagram Luka Anus mengatakan kalau masih juga netizen protes aku suruh netizen masuk pesantren biar belajar ilmu agama tuh <laughs> Peringatan persahabat ya Kalau masih protes harus belajar agama dulu ke pesantren tentunya dan selanjutnya kita lihat juga nih, Masya Allah momen diserbu oleh para fans fansnya Kakak Bilar dan Dedek Lesti nih. Wow, Masya Allah luar biasa Tentunya kekompakan yang semakin membanggakan untuk kita semua sebagai fans sejati dari Lesti dan Rizky Bilar berikutnya kita lihat juga persahabat ya ini ada kabar yang menghebohkan yang menggegerkan jagat mai juga persahabat ya tiba-tiba lesi ke pingsan setelah tentunya off air persahabat ya langsung digendong oleh kakak bilar ini diunggah oleh akun neng underscore update persahabat ya semoga cepat sembuh neng itu kalimat caption dituliskan ternyata persahabat ya ini bukan beneran ini hanyalah frank semata dari Lesti Kejora, perhatikan persahabatnya diunggah Les Largo Public mengunggah kembali repostan dari uh, Ning underscore update persahabat ya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan udah masuk lambe aja nih dede pingsan prank ya wkwkwk tuh persahabatnya ini adalah prank saja yang membuat kita tentunya khawatir kepada Lesti Kejora dan ini langsung masuk Akun Lambe, persahabatia, ya. dan kita lihat di sini ada sebuah komentar yang diberikan dari akun sandoz saya, mengatakan, prank itu min ada vlognya, katanya tuh WKWK, -WK. udah kemakan prank akun Lambe, kata nasrulgo publik Kita harus berdoa, aman, ya walaupun netizen sulit, jangan dibalas komennya, tetap optimis, tetap fokus dengan lesti kejuara, dan Rizky bilat ini menggegarkan dan menghebohkan dia apalagi netizen yang bilangnya drama katanya tuh aja, tapi kita optimis tetap tentunya harus memberikan komentar yang sangat positif kepada Lesti dan Rizky pilar ini tentunya ada videonya dia bahwa semuanya itu prank kata kakak Bilar ya Dia ya, nanti persahabat ya itu dia hasil pranknya katanya itu nanti bakal diupload di channel youtube nya kakak pilar wow pasti seru banget persahabat ya mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan semuanya dimudahkan amin berikutnya juga kita lihat persahabat ya di sini di info penting nih buat besok cahil jangan lupa cinta abadi Leslar bakal hadir di ANTV jam 4 sore persahabat ya yuk kita wajib dukung Karya-karya terbaik dari idola kita ini cute banget mereka tuh sambil pegangan tangan. Semakin bahagia, semakin bangga melihatnya. Mudah-mudahan ada kejutan malam minggu ini persahabat ya malam minggu lezat dan pilar di anyer duh makin gak sabar melihat vitamin-vitamin yang akan diberikan langsung dari idola kita. Dan postingan ini juga persahabat ya kita lihat nih ada sebuah info dari antv. Cinta abadi Leslar, tetaplah setia bersama aku. Hari Minggu 10 Oktober 2021 jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Wah, wow, episode kali ini seru banget nih Leslar Lovers, kakak Rizky Bilar, dan Dedek Lesti Kejora bakalan berangkat buat staycation nih. Tapi kok karena bawaan bayi, dede jadi sering bete nih dan bawa barang banyak banget duh gimana kelanjutan keseruannya makanya jangan sampai ketinggalan keseruan mereka dalam cinta abadi Leslar tetaplah setia bersamaku setiap hari minggu jam pas sore hanya di Antv dukung dan support karya-karya terbaik dari idola kita masih menunggu kejutan dan kabar baik di malam minggu ini kaulah sahabat ya mudah-mudahan ada silukan vitamin majeng kita dapatkan tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini adalah informasi ini malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.